Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita hunting mander biru mas bro, spotnya mas bro. Nah, itu spot belakang mas bro. Kita bikin cangkangan di sana mas bro tadi. Mendapat poin dua mas bro berpis sama mander biru mas bro. Terlupa, kita, kita ada mounting mas bro cuma nggak kebawa di kereta mas bro jauh. Jadi kita pakai mounting lah mas bro. Jauh mas bro capek, spotnya pun terakhir spot mander mas bro, banyak betul mander biru oke mas bro Dan lanjut lagi mas bro nah inilah mas bro spotnya mas bro ada mas bro jadi kita ngainnya lagi mas bro, lagi di sana mas bro, lebih sama lebih lu. Kita mau pindah udah bikin sanggungan mas bro. Spotnya dalam mas bro. Sayangnya lupa pula motornya. nantinya tadi kan mantap betul mas bro mas bro, aduh, lebih tadi dua ekor mas bro kena satu, Nah, ini dia mas bro, oh, lebih bes, shot lebih besnya mas bro udah berhubung saya enggak ada mountingnya Mas bro Mas bro ini semuanya mas, mas bro Oke Mas bro kita tunggu mandernya turun lagi Mas bro lanjut Mas bro ya Oke Mas Alhamdulillah dapat poin lima mas bro nah, cukup lah mas bro untuk nanti malam mas bro, sore mas bro. Sayangnya kita nggak pakai mounting dari mas bro, mas bro kalau pakai mounting gue setiap kali mas bro. Besoklah kita coba kesini lagi mas bro. Kalau ada waktu libur kita kesini lagi mas bro. Nah, itu spotnya mas bro. Tambah ruak-ruak tiga -ruak mas bro. Nah, ini dia Mas Ruh. oke lah Mas Ruh. jangan lupa subscribe-nya Mas Ruh. tambah juga, Mas Ruh.